Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di YouTube channel Candel Kode. Di video kali ini saya bakalan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan dari pengunjung YouTube channel Candel Kode ataupun pengunjung blog ya dari Candel Kode sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bantu subscribe channel ini yang sudah mengunjungi blog dari channel Kuda ini dan saya juga eh, mohon maaf jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa nggak enak lah karena konten saya jadi gini untuk kedepannya Insya Allah ada perbaikan dari blok kecandil kode ya jadi enggak eh, bakalan saya password di password gitu <tuh> dan juga save linknya lebih mudah ya biar nggak terlalu ribet ya. kasihan nah ini servingnya paling cuma beberapa yang sudah follow blognya terima kasih Terus, yang sudah bergabung di forum grup Telegram, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kontennya bisa bermanfaat. Okay. Save link. mungkin untuk kedepannya nggak bakalan saya protect password ini bakalan langsung terdownload ke filenya ya <tuh> terus untuk file-file lama yang masih seperti terus kalau misalkan dimasukin password yang pernah saya share itu gagal atau error bisa hubungi saya ya di kontak Instagram nanti saya tempelkan di deskripsi video Insyaallah saya perbaiki dengan secepatnya dan untuk kalian yang eh, menghubungi saya ya di telegram atau di Facebook yang enggak sempat saya balas atau saya lupa jadi mohon maaf banget karena uh, apa ya? Karena di sini saya punya keterbatasan waktu dan juga uh, pokoknya sendiri lah saya. <tuh> Jadi begitu ya. Kalian bisa kontak saya di Instagram ataupun di PenSpek Facebook saya sejak <laughs> lo kalau sempat saya pasti bahas sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya semoga bisa bermanfaat nah mungkin cukup sekian video kali ini oke topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh